Kucing Anggora, pemikat yang elegan, kucing Anggora juga dikenal sebagai Turkish Angora, adalah salah satu ras kucing paling populer di dunia. Ras kucing ini berasal dari wilayah Anatolia di Turki dan dikenal karena bulu halus dan tebalnya yang seringkali berwarna putih, meskipun juga ada yang berwarna hitam, coklat, atau abu-abu. Selain itu, kucing Anggora juga dikenal karena memiliki mata biru atau hijau yang menawan dan bentuk tubuhnya yang anggun. Sejarah kucing Anggora Kucing Anggora telah ada selama berabad-abad dan diyakini berasal dari wilayah Angkara, Turki. Kucing ini telah dijadikan hewan peliharaan dan penghibur oleh para sultan dan bangsawan Turki sejak abad ke-16. Mereka juga dianggap sebagai hewan suci dan dijaga dengan sangat hati-hati. Kucing Angora kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika Utara pada abad ke-16 dan ke-17. Karakteristik Kucing Angora Kucing Angora adalah kucing yang elegan, anggun dan aktif. Mereka memiliki tubuh yang ramping dan anggun, dengan tulang kecil dan otot yang kuat. Bulu mereka yang halus, lembut dan tebal membuat mereka terlihat sangat menarik. Kucing Anggora juga dikenal karena matanya yang besar dan jernih, yang seringkali berwarna biru atau hijau. Selain itu, kucing Anggora juga dikenal karena kepribadiannya yang unik. Mereka sangat ramah dan suka bersosialisasi dengan manusia dan hewan peliharaan lainnya. Mereka juga cerdas dan mudah dilatih. Kucing Anggora sangat aktif dan membutuhkan banyak perhatian namun mereka juga bisa menjadi kucing yang sangat mandiri. Perawatan Kucing Anggora Kucing Anggora membutuhkan perawatan yang cukup intensif karena bulu mereka yang tebal dan lembut. Mereka perlu disisir secara teratur untuk menghindari kusut dan rontoknya bulu, terutama selama musim pengguguran bulu. Kucing Anggora juga perlu dimandikan secara teratur dan dipotong kuku mereka secara teratur. Kucing Anggora membutuhkan makanan berkualitas tinggi dan banyak air untuk menjaga kesehatan mereka. Selain itu, mereka juga perlu diberikan banyak aktivitas fisik dan mental untuk menjaga kebugaran dan kesehatan mereka. Aktivitas seperti bermain, memanjat, dan bermain dengan mainan dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan yang bisa dialami oleh kucing Anggora. Kesimpulan Kucing Anggora adalah salah satu ras kucing paling menarik dan elegan yang ada. Mereka dikenal karena bulu lembut dan tebal mereka, matanya yang menawan, dan kepribadiannya yang cerdas dan ramah. Namun, perawatan yang intensif dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan penampilan kucing Anggora. Jika Anda mencari kucing, peliharaan yang cantik, ramah, dan aktif, kucing Anggora bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Namun, Sebelum memutuskan untuk membeli atau mengadopsi kucing Anggora, pastikan Anda memiliki cukup waktu, perhatian, dan sumber daya untuk merawat mereka dengan baik. Jangan lupa juga untuk mempertimbangkan faktor lain seperti biaya perawatan, ruang yang dibutuhkan, dan apakah kucing Anggora cocok dengan gaya hidup Anda. Selain itu, pastikan Anda memperoleh kucing Anggora dari sumber yang terpercaya dan memiliki riwayat kesehatan yang baik. Kucing anggora yang tidak dirawat dengan baik dapat mengalami masalah kesehatan seperti obesitas, masalah gigi, dan masalah kulit. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan kucing anggora dari penjual yang dapat dipercaya atau dari organisasi penyelamatan hewan yang terkemuka. Kucing anggora adalah kucing yang anggun, menawan, dan ramah. Dengan perawatan yang tepat, mereka dapat menjadi teman peliharaan yang menyenangkan dan penuh kasih sayang. Namun, pastikan Anda mempertimbangkan segala sesuatu sebelum memutuskan untuk memelihara kucing Anggora dan memberikan mereka perawatan yang memadai untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan mereka.